Seringkali kita menyalahkan situasi maupun orang lain Hanya karena sesekali kita ingin dilihat Hanya karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan Menuangkan ego dalam wadah yang tidak tepat Dengan cara menyalahkan di luar diri kita tanpa kita sadari, ternyata penilaian kita terhadap orang lain mengatakan lebih banyak tentang karakter kita sendiri dibandingkan karakter orang-orang yang kita tunjuk. Huh? <gasps> TIDAAAAK Kenapa? Telat ikut ujian Kok bisa? Itu gara-gara tadi, tuh pisang, tuh cewek, sama tadi tulipnya yakin bukan karena semalam. Semalam sih, gue bebeman. Game. Dan browsing. Nah, tapi gue kemarin juga ngerjain tugas terus sampai jadi. Oh. Tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya juga ya Harusnya gue